serta uh, bapak ibu teman-teman uh, semua ya uh, pengawas CBIT ya atau komputer uh, apa base uh, English Proficiency Test ya atau tes kemampuan bahasa Inggris berbasis komputer gitu ya uh, pertama Uh, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa karena berkat rahmatnya kita bisa hadir ya uh, meskipun secara daring ya Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat SNBP gitu ya tapi ini kita jadikan exercise gitu saya pelatihan lah untuk menyongsong SNBT yang sebentar lagi juga akan nah kita laksanakan gitu ya. Ini maksud saya bukan hal yang baru Bapak Ibu kan sudah biasalah gitu. Yang dan yang kita layani sudah bukan pihak lain lagi tetapi sudah internal mahasiswa kita sendiri. Jadi, nanti pada pelaksanaannya yang penting mereka tidak contekan contekkan gitu harap dimaklumi jangan habis suruh lah itu ya. saja gitu dan sebenarnya tujuan dari tes eh, kemampuan bahasa Inggris ini kan Bukan untuk persyaratan apa apa, oh, apalagi bukan untuk tilahnya uh, syarat tertentu, ya memang wajib, ya wajib diikuti oleh semua mahasiswa, terutama angkatan 2022, yang secara bergilir nanti kita akan juga yang angkatan-angkatan lain gitu, ya. Tapi uh, kita tetap harus mengawal, gitu ya. Misalnya mulai dari bagaimana mereka mengerjakan, ya, masuk tunjuknya ya, panduannya, kemudian juga ya, termasuk kalau telat. Saya bilang ke Mas Eri, kalau telat, nggak apa-apa, dia mampuni. Suruh masuk aja, tetapi waktunya habis-habis. Itu aja. Ya, jadi meskipun kurang lima menit gitu, ya mungkin agak ganggu ya. Tapi begitu selesai, ya selesai. Disuruh tinggal, gitu. Sehingga dia mungkin nilainya, tidak bagus gitu. ya Jadi memang kita tidak ada restriksi ya atau tidak ada apa, hukuman lah untuk kelambatan masuk ini semampang atau semas. Pakai se, ya. yang penting berakhirnya juga bersamaan dengan mereka gitu. Oke yang pertama yang kedua kalau memang tidak ada yang hadir, yang tidak hadir gitu ya harus sekarang dicatat ya kami tetap akan menagih mereka untuk ikut jadi semacam kewajiban gitu kami kita ingin tahu seberapa bagus kemampuan dan Inggris mahasiswa baru kita, itu kita berikan dasar ya, untuk pengambilan keputusan atau perencanaan ya, bagi mereka yang bagus, biar nanti diberlakukan uh, digenjor sekalian agar lebih bagus gitu ya, yang kita nanti dorong untuk kegiatan di luar tepi misalnya nasional mobility gitu yang tidak bagus itu kita harus terus kita berlakukan agar mereka jadi bagus gitu ya, yang tengah-tengah ini biarkan sendiri maksudnya begitu ya, biar meningkatannya biar melakukan sendiri dengan khusus secara mandiri atau yang lain itu sebenarnya jadi uh, mohon bantuannya ya untuk tetap mengawal dari mahasiswa kita dan ini kayaknya sama Mas uh, itu bisa satu orang sekalian satu paket dalam sehari itu gitu ya kan, Mas ya, sehingga tidak perlu pusing-pusing gitu ya. tapi kalau Bapak ibu tidak bisa segera menghubungi mas Tri sehingga bisa di cadangan uh, gitu. Nah ini saat ini kami juga sedang nah, uh, kemarin rapat dengan uh, temen -temen di keuangan. Kami ingin apa ya? Uh, Kehargaan bagi pengawas itu Betul-betul langsung ya Namanya juga ya, Apa istilahnya usaha kan Saya minta kegawangan Berikan yang terbaik yang uh, Memang bisa uh, Dispenyikan lah untuk Kita yang jadi pengawas gitu Baik yang honorer maupun yang PNS yang mungkin sebagian Dituangkan dalam Menurasi gitu ya Tapi saya bilang Kalau bisa dikeluarkan dari remon Diberi aja gitu tapi tetap saya tetap, apa ya istilahnya ya, dok, aku, Ikut Tentuan yang berlaku ya Bapak Ibu ya, saya pikir Bapak Ibu sudah ya, Kalau keuangan Saya ingin lah Jadi, kalau dari perspektif Saya sebagai negara gitu ya Sebagai prakti ya, itu pasti ya. Yang banyak lah gitu ya, yang banyak Yang uh, intinya Yang ini kita ya, yang menguntungkan kita bisa, Jadi bisa Kemarin saya minta gitu keuangan gitu. ya. Tapi tetap ada akhirnya kami harus patuh terhadap ya, aturan yang berlaku gitu. Nah, kemudian ini yang jadi masalah mungkin ming eh, karena ada nah, satu bagian di situ yang eh, kayak ming kan, itu butuh eh, apa suara gitu. Nah beberapa hanya tiga kayaknya lab yang yang menyediakan headset, sementara yang lain kan tidak ada ya, gitu. Sehingga kami minta fakultas, ya, dan tim perungkapkan di universitas untuk menyediakan sound sistem, sistem yang bisa dipakai ya untuk menyalurkan suara, gitu, agar semua mendengar. Meskipun tidak sebagus headset mungkin, dia ya, gitu. Tapi mereka tolong diminta untuk tidak gaduh lah, kalau misalnya ada hal-hal yang jelas atau apa, gitu. Kan mereka kan suaranya yang jelas, tapi mereka memang nggak ngerti maksudnya apa gitu, akhirnya dari kami hitam kan gitu Tetap disuruh, apa istilahnya kan, tenang mereka itu gitu, karena intinya kayak sini bukan untuk bersaratan apa-apa, tapi murni untuk mengetahui sampai dimana sih kemampuan ya, Bapak Inggris mereka, jadi suruh kerjakan apa adanya aja, gak usah melalui apa itu hanya non-tech atau browsing atau apa lah gitu ya. Oh benar. Itu tadi, untuk kebaikan mereka, gitu. Saya pikir itu aja, Mas. Jadi, sekali lagi, Bapak-Ibu, terima kasih atas uh, waktu yang, dan tenaga yang sudah diluangkan untuk lembaga kita ini, mudah-mudahan uh, dicatat sebagai amal ibadah lah, gitu. Karena memang, uh, apa ya, utama kita atau prime kita kan mahasiswa, jadi memang kita harus melayani mereka dengan sepenuh hati. Demikian, kurang lebihnya, mohon maaf. terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih telah mengetahui Berapa kemampuan Dengan kita dalam Nah Bapak nah, hormati memang yang utama itu lokasi lokasi adalah yang yang memiliki yang lokasi oleh kemudian pengarahan akan orang panen jadi kami akan mengunggah share, kalau nanti kemudian berupa apa paling lambat ini lima belas nol nol biar mulai itu adalah sport Ada banyak Serta yang Anaknya Luar luar luar nah closing selama enam hari pelaksanaan tanggal 27 Februari hari 2 dan sampai tanggal 4 Maret Sabtu siang pagi, Itu hanya ya, kecuali di Universitas, hanya Universitas yang bisa diuntungkung yang Lakukan sama di lain yang di itu Nah untuk CBBC ini serta yang kita, itu langsung dimintakan nomor itu ada ruang dulu untuk yang di kemudian, kemudian. Siang, <tuk> itu di <tuk> lokasi <tangan> pun sudah paling yang pertama adalah kita harus mengetahui ruang ujian dan ujian Karena misalnya, dikatakan mahasiswa, B ini untuk mencuri ujian kita harus melakukan kaktir tapi kita Kita harus menemukan kita Dan kita selain selanjutnya pengawas mm. itu bisa dan mm. yang pengawas sudah di pengawas di di kemudian pengawas itu orang <tif>, berdasarkan uh, berdasarkan ruang dan kemudian oh begitu tentang mengenakan kita bukan mungkin ini yang selamat datang peserta waktu Kota bahwa peserta yang telah itu dari peserta yang dalam sosial. itu peserta yang datang si nah, otomatis maksudnya akan kehilangan waktu Masalah, untuk Masalah, sini, langsung membawa alat pun di depan ruang ujian bisa hanya membawa kita kemudian melakukan pencocokan dengan dengan aplikasi pada aplikasi selanjutnya di pertama, peserta ini nanti nanti kita pada masuk lain-lain. Silakan yang bintang itu awalnya di kemudian di ujian kita yang yang sekian Pak Bu yang nah masuk adalah persiapan modifikasi audio, kemudian yang kalau enggak kalau bisa Ya. <tuk> ya. Ya. Bagus kok ziek ada kita Halo, <t festivals> 卡尔 你 Selanjutnya mengisi formulir pada aplikasi Hal yang bisa kita kan yang keluar dari sekolah. Jangan keluar dari dan penilaian lebih dari 1000000000 selain di home ya tinggal dikerjakan di rumah ya apa yang kedua lalu kita sampai waktu itu. Tapi tadi saya tidak memang waktu dari kornya karena waktu berjalan terus <Peperedy> saya통, jadi, ketika jadi, di otomatis untuk jadi, yang mungkin Bapak-Ibu yang kami sampaikan mungkin hal yang saya mau untuk men share iya ya ya Oke, nah untuk nanti 四日还 Ya kan. Ini yang lain karena karena memang kita nah, dan mahasiswa kita sendiri jadi kita untuk kurang kita tunggu ada pertanyaan Ya. Yes. Mm -hmm. mm -hmm. Ini dan Ya. Di di game tang kimia Emang yang yang ya. ya. ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Ali? Ya, ada tambahan. Baik, mas Al. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon pada penerima yang melengkapi sebagai tempat seorang ini sudah menyerahkan daftar yang pertama adalah tugas kebertingan atau tugas hatir tugas listrik. bagaimana sudah Bapak R1 bahwa disebutkan satu orang hasil rata kemarin itu boleh sebut dari satu orang terkait hal ini, mengapa ini sudah dijelaskan atau bahwa, bahwa semuanya adalah untuk pemerataan. Lalu yang kedua, bagi kantor-kantor PJL, walaupun ini khususnya di-esahin, Mbak Ria juga memang APU-nya tidak ada, koordinasinya dengan BUMN di Fakultas, saya mohon itu sementara memang kami sudah terima lewat yang tetap turis ini pada saja untuk pada untuk menghidupkan secara resmi bagi acuan kami untuk laporan penyelenggaraan sejauh masih mungkin masari, ada dua hal yang semua itu untuk menghidupkan kami yang nah, masih berdapat Jadwal yang salah diserahkan pada dengan jadwal Senin 4 Maret, Selasa, Senin juga 5 Maret, Senin 5 Maret sendiri hari Senin semua, tanggalnya juga 4, 5, 6, 7 Maru tanggal 27, 28 Februari, pas tanggal 1, tanggal 2 Maret karena tanggal 3 jam, adalah jadi, mm. i, di yang diangkatkan di tanggal adalah jadi, sudah tadi tapi belum dapatkan demikian, mas saya Oke, terima kasih Pak Ali. Terima nah, Pak Syahri. Terima Pak Syahri mau menanyakan terkait seandainya nanti ada listrik yang padam, yang penanggung jawabnya untuk gensetnya siapa? Geng, Pak Ali saja. Kami mohon untuk unit yang, maksud saya, lokasi mau mesinnya, maksud saya kan di apartan punya genset gitu ya, itu ini. ya. ya apa, -apa? Ya. Ya, mau gimana kamu ini, ini masih ya, maaf ya maaf terkait oh, dengan penyediaan pasien pasti. Nah sedangkan di aku tadi punya di, Siapa yang harus Oke. Lalu, oh, ya. Terima kasih. Terima kasih untuk tidak ada ya, kendala karena teman-teman rumah tangga. Nya Pak dan sudah untuk mengawal koneksi dari awal sampai tanggal 4 Semoga tidak ada ya. karena ini mungkin nanti ada tidak lama. dan lokasi ini D &D gitu Misalnya, si, uh, pagi dengan gitu, kemudian sesi siangnya juga itu yang sesi pagi ini bisa ujian ini, ini, ini, ini akan kami jadwal ulang Pak itu nambahkan Mas Eri. Ayo, eh, apa Kemarin Mas Hadi kan juga eh, sedang mencoba menyiapkan eh, jam ya. Mungkin Universitas punya jam yang mobile gitu ya. Sehingga itu juga bisa jaga-jagalah gitu. Mas eh, kami sudah munculin surat ke PLN ya untuk menjaga stabilitas listrik eh, pada kurun waktu itu, tanggal 27 tujuh sampai empat, ya, ya, gitu ya, itu ya, Mas Rik. Ya. Tapi mungkin ini, kalau ada yang dari teman-teman ini, ya, ngon ya? Mungkin nanti disampaikan ya, Pak Rik, Mas Ali. Saya yakin teman-teman itu punya mobile ini, kan? Mobile genset itu, sehingga itu nanti yang bisa, pasti baik lah, gitu itu pasien itu, pasapannya. Ya, ya. Baik. Kalau masalah ini kami mungkin Bapak Ibu silakan. Untuk grup uh, sekarang dari nanti akan kami siapkan. Kami Pak. data telepon kami sampaikan melalui grup. ତେମାନରେବାରୁ ଯେବିଯାରୁ ଜାହାରୁ Kita di ya. Kami untuk yang kami itu dapat ke email email itu akan kami Bapak Ibu harus. Kalau Bapak bisa tangan kemudian karena tadi itu kemudian kita itu akan tadi yang belum melakukan resesi biarkan beberapa Cukup ya, Bapak Ibu? Mungkin memang tidak dikasih untuk pelaksanaan penyelitian baru kami mengajarkan apa namanya partisipasi maksimal dari Bapak Ibu untuk memfasilitasi <kompleks, tuk> untuk <tuk> ya. <Jadi> kemampuan, mengukur semampuan dan semampuan kita ngomong hasilnya nih, kita bisa tahu Saya pikir cukup mas cik, mungkin ada yang saya Indonesia, ya, terkait dengan ini, apakah akan sertifikat Nah itu nggak perlu ya? Nah, tapi tetap minta mereka untuk menjaga Kapan? kesehatan ya, setidaknya Kapan? bisa untuk Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? iya, Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? Kapan? ini, pro, bagi ini kita ruang. Jadi, untuk nah, nah, ruang, ruang di Tidaklah, ya, ruang mau tanya erik maaf mau tanya Dih, mau Untuk nomor bangku Sudah dari Manitia Bhuset ya, yang Untuk tempelan bangku itu Nomor di bangku Nomor di meja maksudnya Untuk nomor di meja Untuk nomor di meja jadi ya masuk jadi langsung menempati tempat karena teknologi paling menggunakan apa ya sistem yang akan otomatis berdasarkan ini. Oke, terima kasih. Oke, terima Bali. Oh, ya cukup mas kami nanti langsung di, di ya nanti kami siap terima kasih mungkin <tuh> dengan kami harapkan masing-masing lokasi untuk yang tidak terlalu besar tapi ya ada di luar di kalau besar ya, nyaman, Ya bisa sistem, komunikasi dengan kami, kami bantuan kita untuk atau menyiar melalui media ini. Saya juga, kami, kami, kami, kami, kami, kami, kami, kami, kami, kami, kami, kami, kami, kami, Halo, <San> Bapak apa kami sampaikan. Ya, saya semuanya Bapak Ibu. Ya,